kaki melapak di jalan Tak tahu arah tujuan Bagai hidup tak berpedoman Seperti hidup dilanda berdoa Hidup tanpa ilmu Bagai rumah tak berlaku. Bagi abu seperti bayangan yang eh. siapa aku bertanya tentang arti hidup yang sebenarnya ketika ilmu tak punya pendidikalah yang menjalani jalannya. Cahaya di tengah kegelapan menerangi setiap kehidupan, menumpas segala kebodohan yang merusak masa depan. Semangat dalam meraih asa, tak pernah lelah dan putus asa, berdoa pada sang kuasa. Sebagai generasi Pemirsa Ironi pendidikan Goresan pena Marlene Putri Bulawan. Untukmu Yang memenyai pendidikan Di saat kau diberi Kesempatan Mengejar hal istimewa yang bernama pendidikan, di saat yang sama kau malah menyediakan. Kau terjerumah dalam kenyamanan. Kekelilingmu pun tahu abaikan. Bukankah pendidikan mengajarkan kepedulian? Ataukah kita yang terlalu asyik dengan egoisnya? Sadarilah di sisi kasih. lawan rasa malas dan keegoisannya yang mengguruh Ataukah Atau kau terlarut dalam dunia yang menjadikannya tak bergunung. Wa rahmatullahi wa